Halo adik-adik, apa kabar pada pagi hari ini? Baik-baik aja kan, udah pada bangun semua Nyawanya udah pada ngumpul Oke, kakak mau temuin adik-adik Untuk SPT pada pagi hari ini Nah, bacalah kitab-kitab pada pagi hari ini Dari kitab Matius 23 Ayatnya yang ke 29 Sampai 36 Matius 23, ayat 29 sampai 36 Nah, yang ini banyak lagi nih adik-adik Sebelumnya Yuk kita bersatu dalam doa Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Kau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Tuhan sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Sebelum itu kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengar ya, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, mari kita membaca kitab kita dari Matius 23 ayat 29 36. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, 'Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak.' Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka Sebab itu lihatlah orang mengutus kepadamu nabi-nabi Orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu Dan kamu aniaya dari kota ke kota Supaya kamu menanggung akibat Pertumpahan darah, orang tidak bersalah Mulai dari Hebe, Habel Orang benar itu Sampai kepada Zakaria Anak Bereqiah Yang kamu bunuh di antara tempat kudus Dan mesbah Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini Akan ditanggung angkatan ini jadi renungan kita yaitu Munafik Sobat runa, apa itu munafik? Munafik mempunyai beberapa arti Pertama Berpura-pura percaya atau setia Kedua perkataan tidak sama dengan perbuatan Orang munafik mempunyai kecenderungan Menunjukkan sikap yang berbeda dengan perkataan Contohnya, Budi mengatakan kepada Anton Bahwa dia adalah teman yang baik Ternyata Budi malah menceritakan Hal-hal yang buruk tentang Anton Saat dia tidak ada Ini adalah salah satu contoh sikap munafik Pertanyaannya Apakah sikap munafik berkenan bagi Tuhan Yesus? Bacalah kitab Hari ini menceritakan tentang teguran dari Yesus Kristus kepada kaum Farisi dan ahli ahli Taurat dari agama Yahudi. Mereka mempunyai kebiasaan untuk berziarah, berziarah ke makam para nabi. Mereka membersihkan dan merawat makam dari para nabi. Meskipun mereka menjaga dan merawat makam tersebut, namun tindakan yang ditunjukkan tidak seperti para nabi. Mereka mengajarkan kebenaran, yaitu hukum Taurat. Namun demikian, mereka tidak melakukan kebenaran. Bagi Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang munafik. Sikap itu tidak jauh berbeda dari orang-orang yang mengakibatkan kematian para nabi yang makamnya mereka jaga. Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa sikap munafik dari kaum farisi dan ahli-ahli Taurat akan mendatangkan hukuman kepada seluruh umat Israel. Mengapa? Itu karena mereka adalah pemimpin dari bangsa Israel. Jika pemimpin tidak memberikan contoh yang benar, maka pengikutnya sudah pasti melakukan apa yang salah. Sobat teruna, apakah sikap munafik berkenan kepada Tuhan Yesus? Jawabannya tentu tidak. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan yang kita lakukan? Contohnya, jika kita mengatakan akan belajar dengan tekun di sekolah, maka sungguh sungguhlah memperhatikan secara serius saat guru menjelaskan pelajaran. Itu adalah teruna Kristen yang tidak berpura-pura atau munafik demikian renungan kita pada pagi hari ini yuk kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini sebagaimana ajakan di renungan tadi mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih kami telah mendengarkan firman pada pagi hari ini Tuhan kiranya firmanmu ini dapat menjadi ilmu yang dapat kami serap Tuhan untuk menupang iman percaya kami Tuhan kepadaMu ya, Tuhan sekarang kami ingin berdoa untuk aktivitas kami Tuhan yang akan kami lancarankan Tuhan tolong berkati saran kami agar hanya seturut dengan kehendak saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin jaga kesehatan selalu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati